Selanjutnya, kita akan mengambil kartu karya pekerjaan seorang Cancer di bulan Agustus tahun 2021. Selanjutnya, kita akan mengambil kartu bunga nasmara seorang Cancer di bulan Agustus tahun 2021. Jika kartu per kategori sudah kita dapatkan, kini misalnya kita mengambil kartu support energi yang dapatkan masing-masing kategori seorang Cancer di bulan Agustus tahun 2021. Pertama, support energi kepada kesehatan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 dan satu kartu ini akan mewakili semua kategorinya. Baik di sini kartunya sudah kita dapatkan. Kini saatnya kita membuka dan membacakannya. Tok kesehatan seorang cancer adalah Ten of sword, ataupun 10 pedang. Secara umumnya Ten of Sword itu diartikan sebuah pengkhianatan dari orang-orang terdekat serta dari dalam diri sendiri yang berdampak negatif kepada kesehatan. Dan disini menggambarkan untuk kesehatan seorang cancer di bulan Agustus tahun 2021, kesehatannya mengalami penurunan yang dimana disini dikarenakan seorang cancer akan mendapatkan pengkhianatan dari orang-orang terdekat orang yang ia sayang, serta dari dalam dirinya sendiri yang dimana sini berkataan tidak sesuai dengan pekerjaan yang berdampak negatif kepada kesehatan yang dimana disini juga membuat beban pikiran kepada seorang cancer sendiri. Dan disini untuk support energinya adalah Queen of One Cara memiakkan obat itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa, seseorang yang dekat dengan Cancer, serta seseorang yang sangat perhatian kepada Cancer sendiri. Dan di sini menggambarkan ada dua prediksi. Pengkhianatan akan didapatkan oleh seorang Cancer, terutama dari orang-orang yang sayangi yaitu pasangan seorang Cancer yang membuat, membuat pikiran kepada dirinya sehingga membuat kesehatan semakin menurun. Dan di prediksi yang kedua di sini, seorang pasangan akan selalu mendukung mendoakan Cancer untuk mendapatkan serta bangkit lagi dan kesehatan yang menurun di bulan Agustus tahun 2021 dan untuk kartu kesimpulannya adalah di devil secara umumnya di devil itu diartikan keterbuayaan yang membelenggu orang yang membelenggu orang, orang, orang yang membeli perhatian orang yang memberi support orang yang memberi semangat dan jika kartu di devil kita lakukan dengan kesehatan seorang cancer di sini menggambarkan Sosok yang membelanggu ataupun sosok yang sangat memberi penyemangat kepada seorang Cancer di bulan Agustus tahun 2021 adalah seorang pasangan yang mendukung konsumen serta memotivasi seorang Cancer untuk bangkit up dan mendapatkan kesehatan yang lebih bagus di bulan Agustus tahun 2021 dan untuk kartu keuangannya adalah ten open tackle ataupun 10 koin Secara umumnya ten open tackle itu diartikan ketekunan yang dialami akan bisa dinikmati hasilnya yang dimana di sini keuangan semakin meningkat dan di sini menggambarkan untuk keuangan seorang cancer di bulan Agustus tahun 2021 keuangannya mengalami peningkatan yang dimana di sini dikarenakan ketekunan kedisiplinan seorang cancer di dalam bekerja di dalam mencari keuangan yang meningkat akan membuatkan hasil di bulan Agustus tahun 2021 serta bisa dinikmati oleh seorang cancer pasangan keluarga dan orang tua cancer sendiri dan di sini juga digambarkan bahwasanya Usaha seorang Cancer akan ia buat dalam bentuk usaha miliknya sendiri, yang dimana mata di sini akan berdampak positif kepada keuangan yang mampu mendongkrak keuangan yang didukung penuh oleh keluarga Cancer sendiri, dan untuk kartu support energinya adalah page open. Secara umumnya, page open itu diartikan seorang anak dan di sini menggambarkan. Keuangan seorang Cancer akan mengalami peningkatan di bulan Agustus tahun 2021 yang dimana disini dikarenakan seorang Cancer menerapkan kedisiplinan ketekunan yang ia alami yang membuahkan hasil yang maksimal kepada keuangan yang dimana sini juga tujuan seorang Cancer adalah untuk membahagiakan keluarga, membahagiakan seorang anak serta di disini seorang anak akan mendoakan seorang Cancer agar keuangannya lebih bagus lagi dan di disini juga tidak tertutup kemungkinan usaha yang dimiliki oleh seorang Cancer akan meningkat drastis di bulan Agustus tahun 2021 dan jika kartu di deklo kita gabungkan dengan keuangan seorang cancer di sini menggambarkan orang yang memberi penyematan, orang yang memberikan pengaruh besar kepada seorang cancer adalah seorang anak, sebuah keluarga pasangan yang dimana di sini membuat kedisiplinan akan lebih fokus lagi di dalam bekerja, yang dimana juga di sini usaha cancer akan membawakan hasil yang maksimal serta mampu mendongkrak keuangan lebih bagus lagi dan di sini sebuah keluarga, seorang anak, seorang pasangan serta seorang tua dapat menikmati hasil dari keuangan yang meningkat oleh seorang cancer sendiri dan untuk kartu karir pekerjaannya adalah seven of one ataupun tujuh topai secara umumnya seven of one itu diartikan berusaha menghadapi dengan cara sendiri ide sendiri tanpa mengharapkan bantuan orang lain serta tidak mau bergantung kepada orang lain dan di sini menggambarkan untuk kategori pekerjaan seorang Cancer di bulan Agustus tahun 2021 ternyata akan mengalami peningkatan yang dimana di sini dikarenakan seorang Cancer akan berusaha dengan ide cara sendiri dan tidak suka bergantung kepada orang lain tidak suka meminta bantuan kepada orang lain di dalam kategori pekerjaan yang membuat kehidupan keuangan semakin meningkat lagi dan di sini juga tidak tertutup kemungkinan usaha yang memiliki seorang Cancer adalah usaha yang didirikan oleh Dirinya sendiri tanpa tenaga orang lain, ataupun tanpa bantuan orang lain, yang dimana di sini akan membuatkan hasil yang maksimal, mendongkrak keuangan kehidupan lebih bagus lagi. Yang dimana yes. juga di sini ten Open merupakan kartu pendukung, yaitu keuangan yang meningkat di bulan Agustus tahun 2021, dan untuk support energinya adalah Queen of Pentacle. Secara umumnya Queen of Pentacle itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa, seseorang yang dekat dengan Cancer sendiri, dan di sini menggambarkan karen pekerjaan seorang cancer akan mengalami peningkatan di bulan Agustus tahun 2021 yang dimana disini di sini itu semua ia dapatkan atas berkat dukungan doa dari sebuah keluarga dan seorang pasangan dan di sini juga seorang cancer mempunyai tujuan untuk membahagiakan keluarga membahagiakan pasangan cancer sendiri dan jika kartu dilevel kita gabungkan dengan kali pekerjaan seorang cancer di sini menggambarkan Orang yang membelenggu, orang yang mempengaruhi, orang yang bersemangat, orang yang memberi motivasi kepada seorang Cancer adalah sebuah pasangan, sebuah keluarga yang dimana di sini akan mampu mendongkrak kehidupan karir, keuangan lebih bagus lagi, dan di sini juga tidak tertutup kemungkinan bahwasanya seorang Cancer akan mendapatkan peningkatan karir, yaitu di dalam instansi peraturan yang menaiki jabatan yang didukung penuh oleh pasangan Cancer sendiri. Dan untuk kehubungan hubungan adalah... Second of cup ataupun tujuh piala. Secara umumnya second of cup itu diartikan memiliki keinginan yang banyak sehingga gagal fokus kepada yang satu serta di sini memiliki keinginan yang banyak sehingga tidak fokus kepada yang di depannya dan di sini menggambarkan hubungan asmara seorang cancer di bulan Agustus tahun 2021 ribu akan mengalami sedikit penurunan yang dimana disini dikarenakan seorang cancer memiliki keinginan yang banyak di dalam kategori hubungan asmara yang membuat seorang cancer tidak akan fokus kepada pasangan yang ada di depannya kepada pasangan yang ada saat ini itu terjadi dikarenakan keuangan karir yang meningkat sehingga di disini seorang cancer memiliki niat untuk mendapatkan pasangan yang lebih dari satu namun di disini hanya masih sebatas niat dan untuk support energinya adalah King of One. Secara umumnya King of One itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang sudah dewasa, seseorang yang lebih tua dari cancer sendiri serta seseorang yang usianya di atas 30 tahun. Dan di sini menggambarkan hubungan asmara suaranya akan mengalami sedikit penurunan yang dimana di sini dikarenakan. Seorang Cancer memiliki keinginan untuk memiliki pasangan yang lebih dari satu, meskipun di sini hanya sebatas niat yang membuat seorang Cancer akan gagal fokus serta tidak fokus kepada pasangannya yang saat ini. Yang dimana di sini seorang orang tua akan mengingatkan seorang Cancer untuk mengurungkan niatnya tersebut dan kembali fokus kepada pasangan yang ada saat ini. Dan jika kartu detail kita gabungkan dengan hubungan asmara, seorang Cancer di sini menambahkan. Orang yang memberikan penyemangat, orang yang memberikan sebuah instruksi ataupun masukan kepada seorang Cancer untuk fokus kepada pasangannya adalah seorang orang tua Cancer serta orang-orang terdekat seorang Cancer, yang dimana di sini niat seorang Cancer bisa diurungkan, yang akan berdampak positif kepada hubungan asmara sendiri. Dan di sini disarankan kepada seorang Cancer, baiknya fokus kepada pasangan yang saat ini, yang dimana di sini kamu akan mendapatkan kebahagiaan, keharmonisan, hubungan asmara di bulan Agustus tahun 2021.